Oh man! channel ngiseng iseng apalagi kalau tidak ngiseng oke kali ini ngiseng akan ya ini ya seperti biasalah, ini mau upgrade sepeda sebenarnya sih enggak di upgrade juga ini untuk sepeda tipe ini menurut ngiseng sih ini udah cukup ya udah sudah memenuhi kebutuhan lah oke ini adalah poligon poligon Premier, 5. polygon ini yang bikin menarik salah satunya. Nah, ini dari shockbreaker breakernya itu udah lock out, ya udah bisa di-lock, uh, dikunci, dan di, dibuka ya ketika buat tanjakan atau turunan ataupun jalan datar seperti itu. Tampilnya sendiri sih udah tadi, menurut Ngesong udah memadai, ya artinya sudah memenuhi kebutuhan lah, mulai dari apa rem udah hidrolik ya remnya hidrolik Terus mereknya juga udah Shimano pasti berada-berada ya, udah tahu kan Shimano itu kualitasnya seperti apa pokoknya number Wahid dilihat dari stemnya juga udah deket udah pendek ya pendek terus uh, stangnya juga udah 4 bar ya disebutnya lebat udah lebar ini juga bagian frame apa sih kabelnya itu udah inner inner udah masuk ke frame seperti itu nah ini yang paling keren itu ya bagian batangan bawahnya itu agak sedikit kotak terus ini bagian apa tadi kering buat bracket botol ya udah inner nah ini batang yang bawahnya itu modern sekali ya bentuknya kotak terus bagian ininya juga nih cranknya udah Shimano terus bagian ya apa ini apa ya namanya katalah pokoknya ini udah Shimano juga bagian pengoperan depannya itu Shimano Altus RD apa apa ini keren apa ya lah Nganu pokoknya itu dah bro nah ini bagian ini juga apa sih frame ini tipenya ataupun menggunakan CSS nah, cocok untuk ketinggian yang 160 nah, ini juga belum terdapat apa sih pelindung karet buat set post nanti ini ini bipor ya ataupun sebelum ditambah tambah ataupun belum diupgrade nah, untuk joknya sendiri dari ntt ada labelnya five artinya itu lima ataupun premier lima lima bukan 5. nah di sini untuk rd nya sendiri shimano Ya, masih Shimano Asera Asera dan ini masih menggunakan sprocket ya ataupun grup set yang bawaannya hanya 11 sampai tiga t ya ini dari Shimano juga menurut Nisongsi ini udah cukup sih sebenarnya cuman mau upgrade sedikit sedikit biar lebih kecil. Dan apa ini ban ataupun rimnya peleknya dari araya. Jika dilihat dari komponen-komponennya, cukup memadai. Ya, artinya emang dari Shimano semua gitu kan? Kebanyakan dari ini, apa disebutnya spare partnya ya, sehingga nilai sepeda ini ya ibaratnya lebih kuat lah terus pedalnya juga udah kecil ya bearing jadi sehingga tidak perlu di upgrade ataupun dirobah rubah lagi lah seperti itu bro udah cukup keren sih ya. tapi sayang dari polygon kebanyakan belum taper ya itu apa uh, ininya tangan oke inilah bahan-bahan yang buat di upgrade ya ataupun buat tambah-tambah biar lebih kece inilah bumbunya ada spotboard belakang ya sebenarnya itu dari bekas bonit ya bisa itu ya nah ini bahan dari bonit juga bisa sebenarnya kita bikin dari fiber-fiber gitu bisa bikin sebenarnya kita berhubung ngiseng nggak tahu sehingga beli online ini pokoknya murah sih ya 18000 kalau nggak salah satu sih satu pis doang ini udah plus apa sih itu namanya talinya ya. udah plus talinya dikasih empat tali dan udah ada stikernya tracks itu Bro bisa dicoba bikin dari fiber boleh nanti sering-sering lah bahannya lentur, Seperti itu, oke, dan inilah tadi yang buat set post itu pelindung set post sehingga buat ketika ngatur ketinggian set post ataupun jok itu enggak langsung jatuh ke bawah gitu ya ataupun enggak merosot sehingga ada pengamannya. Ya, ini saya beli online juga, pokoknya, murahlah eh, murah lah di online lah banyak yang enggak nyampe ratusan ribu. Dan ini adalah Shimano ataupun apa yang disebutnya tuh pelindung rantai ya. Chain guard. Chain guard. Chain guard. Ya pokoknya pelindung rantai, chain guard ya. Bahasa nya chain guard. Bahasa Inggrisnya chain guard. Kayak ini bahannya sendiri kayak busa gitu Ya, udah gitu di sablon aja ke taksiman. Ini dia yang ditunggu-tunggu, yaitu sprocket dari Race. entah bentar sebelum kesana ini ada cotting ya buat penambah RD biar panjang ataupun nyampe. buat nah ini buat nyampe ke sini ke bagian terbesarnya groupset dari Race ini sama ini juga ngiseng beli online. Nah, di sini ada e, apa ya tipenya ya atau teksnya. Ini kan 9 speed e, sepeda polygodnya 9 speed. Sehingga saya beli yang 9 speed 46T. Oh, e, T itu apa? Gigi ya. Tut sampai 46, kita cabut saya bro, tarik tarik tarik dan seperti ini. Ini saya beli yang murah ya, murah dan bisa bisa dipatah apa, bisa dibilang ini murah karena ini tipe terendah. Ada yang lebih mahal lagi, biasanya itu yang elit ya, race elit. Yang membedakan itu warnanya, warnanya ya warna bagian belakangnya itu merah. Oke, okay, kita lihat perubahannya setelah update ini sebelumnya. Ya, ini masih bawaannya, masih bawaan pabrik, masih bawaan pabrik, 11 sampai dalam 36, eh 36t dan inilah udah nisen upgrade sprocket dengan 11-46t nah itu gotingnya sudah dipasang gotling itu disebutnya, ya disebutnya ya pokoknya itulah sehingga bisa nyampe itu si rd-nya ke bagian tertinggi bagian terbesar, bagian terbesar dari grup set sendiri. Oke ini waktu di bengkel ya, berhubung saya nggak punya alat buat bukanya, buat buka grup setnya maka kita alihkan ke bengkel. Kalau bengkel kan ada alat-alatnya. Cara bukanya sendiri menurut ngiseng sih mudah kelihatannya dan ini tipe ini adalah tipe apa tipe group set ini adalah tipe disk ya ataupun kaset ya kaset kaset ya sehingga pemasangannya cukup mudah dan sangat simpel plug and play ya tinggal cabut dan pasang lagi seperti itu karena ada dua tipe dari bagian groupset ini, tuh kan. Kalau untuk kaset seperti itu, tinggal angkat aja, sangat mudah sekali, bro. Ya, seperti itu tadi, ada dua tipe bagian kaset ini. Ada yang tipe ulir, biasanya tipe ulir itu diputer kayak baut gitu ya, semuanya. Nah, sepeda-sepeda zaman dahulu biasanya tipe ulir jarang yang pakai tipe kaset ini, itu dan yang kedua yang ini sekarang adalah tipe kaset akan tinggal plug and play aja, tinggal ngepasin bagian hub ke grup setnya, itu itu ada garis-garis untuk ngepasinnya seperti itu, jadi lebih mudah pemasangannya dan selesai untuk pemasangan grup setnya sekarang kita pasang bagian gotling ataupun disebutnya bracket rd penambah eh, apa rd biar lebih panjang karena bawaannya itu nggak nyampe ke bagian seperti yang grup set yang lebih besar sehingga dibutuhkan yang namanya bracket ataupun gotling seperti itu gotlink sendiri ini banyak ya dijual di online nah seperti ini sehingga lebih panjang ke bawah posisi RD nya itu, itu Bro nah ini seperti ini tampilannya ya sehingga lantai bisa sampai ke bagian gigi ter besar Oke okay. ini sudah niseng pasang semua bagian-bagian yang tadi upgrade mulai dari apa ini pelindung frame ya karet ya karet kayak selang gitu Lindung frame sudah terpasang kalau untuk bagian kokpitnya masih biasa karena udah cukup menurut niseng udah cukup bagian copkit ini nggak ada yang di-upgrade Pokoknya udah cukup dah cukup semua sudah cukup paling kita tambah apa yang enggak ada sih tambah-tambahnya bawaannya sendiri ini udah 9 speed sehingga gak ada upgradeable lagi nah ini yang dimaksud taper atau tidak itu bagian batangnya itu belum taper ya bat batang depannya. nah ini paling ada tambahan satu klakson ataupun bell tipe ring biar tidak terlihat kayak yang bulat gede gitu nah ini cuma hanya bagian-bagian kecil saja yang dapat sentuhan upgrade salah satunya ada apa itu bracket buat botol minum ya buat botol minum terus kita lilit lagi pakai pelindung frame dan ini tadi chain chain guard ya, pelindung rantai biar ketika lompatan-lompatan rantai itu tidak terkena atau tidak mengenai frame itu sendiri ya, ya tidak ada gesekan ini juga sedikit sentuhan upgrade bukan upgrade ya pelindung ya frame sendiri dan ini tadi spot for ya spot for buatan Udah terpasang nah ini dia nih yang saya maksud pelindung set pos itu sendiri itu jadi buat uh, keseluruhan sih menurut misalnya ini udah cukup paling kena sentuhan update sedikit terutama bagian apa ini grup set ya bagian grup set jadi lebih besar sehingga lebih pede ketika nongkrong dengan barisan-barisan high entry. Ya, kita pede lah karena ini buat tanjakan-tanjakan itu ya cukup memadai lah. Bisa diandalkan seperti itu. Nah ini juga bagian belakang kita apa sih frame belakang itu kasih sedikit. Lilitan lilitan pelindung rem, ya, tidak banyak sih yang di upgrade karena udah cukup seperti itu, bro. Ya, oke, kesimpulan sendiri bisa dilihat lah. Oke, mungkin itu saja ya. Selanjutnya, kita akan coba tes ride, jangan kemana-mana dulu. Oke okay, bro, uh, kita akan tes jalur cross jalur yang uh, teksturnya tanah merah. Sini saya bercerita teman, teman saya, Bonanza. Uh, dia pakai Polygon X8. Top sport. Teknik sendiri, mantok sekali. Ya, bisa lihat. Naik dulu ke atas tuh, Bonanza. Sampai tidak terlihat orangnya. Nah, ada lagi sana tuh. Ya yeah. trek di sini recommended ya yeah, buat para goeper atau cari hepan, tapi dengan syarat tidak ada yang latihan cross karena teksturnya ataupun jalurnya nggak terlalu ekstrim yeah. atau tidak terlalu landai juga. Pokoknya cocok deh. Oke, okay. nah di sini kan kita lihat, nah ya yeah. mantul sekali ya yeah. ya yeah. nah, meliuk-liuk treknya trik cocok sekali lah jadi buat gue ser yang ada di wilayah lewiliang bisa nih coba nih jalur ini jalur cross ya yeah. dulu emang sih ini aktif buat perlombaan motor cross tapi sekarang berhubung ada pandemi, terus uh, apa, bulan Ramadhan juga jadi di acara-acara semua di kip dulu. Itu wilayah ini ada di daerah Leliang, dan yang di atas sana ke sana tuh yang ada asap itu ke panorama kebangun. Pokoknya trek ini sangat indah dan recommended. Mantap, mantap, mantap. Oke, okay. jadi buat yang ada daerah Liang ataupun boleh yang daerah Jakarta ataupun Jabodetabek boleh trek ataupun boleh jajal trek ini. Gunung Suling, ya, ya. Yuk ikuti treknya. di sini ditemani oleh suara burung-burung, angin, sepoi-sepoi dan pemandangan gunung Salak, di depan ramu. beginilah trek. indah sekali bro saya sengaja pakai mode santuy karena enggak pakai bracket ataupun enggak pakai GoPro ya jadi santai aja yang penting bisa melihat track dengan jelas nah ini ah nanjak ya oke siap-siap kesana juga bisa kita ambil yang sini eh santuy Oke nah. ini belokan ya ini bisa buat uh, kebut-kebutan juga apalagi pas banyak belokan belokan seperti ini wow depan belokan lagi belok sambil turun oke ya seperti ini turun lagi besok kembali wah wow. banyak lagi oke ya, terus kembali punya rekomendasi sekali nah di sini nih